Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga para ulama guru-guru kita semua terutama pengarang atau penyusun kitab Syarah Al Arba'in Nawawiyah dan juga guru-guru yang lain. Mudah-mudahan ilmu mereka bisa bermanfaat bagi kita semua dan anak cucu kita. Alhamdulillah, ala zini ya, walaum, amma umman tanah di bumi, wa'mi tanah A'uhu dubillayi mina shia banu rajim ismila yiruahmanu rahim alhamdulillahi yiruahbilalamin aruahmanu rahim maliki yorvidin yijiyakang abdua nihitina surabal mustahlim surabal la vina anamta na yiriril malu hubo bi'aleyim malu amin langsung saja kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita kenalkan dulu tentang kitab uh, Al Arba'in Nawawiyah. Al Arba'in Nawawiyah itu adalah istilah hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Atau keterangan Yang Ditulis dan dijadikan Sebuah buku atau kitab Yang mengupas Tentang hadis-hadis Pilihan yang jumlahnya Ada 40 Nah kitabnya Terkenal disebut Dengan Al-Arba'in nawawiyah Alias 40 hadis dengan syarah atau dengan catatan Atau dengan keterangan Oleh Imam Nawawi Sang pengarang Kalau hadisnya sendiri ya Tentu dari Rasulullah Bukan Imam Nawawi yang mengarang. Cuma Yang menulis syarah atau keterangan Tentang 40 hadis itu Adalah Imam Nawawi jadi apa yang kayak saya terangkan nanti itu semuanya adalah dari tulisan atau pendapat dari Imam Nawawi. Rahimahullah ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al Haditsul Awal Hadis yang pertama. An Amirul Mukminin diceritakan dari Amir Mukminin, Amir al-Mu'minin itu Khabi Khasin. Bapaknya Khasis. Siapa bapaknya Khasis? Beliau adalah Umar, umar Umar, Ibnu Khotobi putranya Khotob radhiyallahu taala. Atau Amir Mukminin ialah Umar bin Khattab Nah Umar bin Khotob itu bapaknya Khasis sekolah kata Umar suami tu Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wa wasallam ya kata Umar aku mendengar Rasulullah bersabda sabdanya adalah innamal a'malu niat, wa innama likulli mar'in ma nawaa faman wa rasulih fa tijratuhu wa rasulih Li dunia yusifuha, tifuha, wa man kana dhilatul itu nya is tuha al muratin yang tuha ahijratu ila mahajari llahi wa huwa imamal muhaddisin abu abdullah muhammad ibni ismail ibni ibrahim ibni al mughirah ibni farz ibni farz al bukhari Bu abul husain muslim Al al -Muslim, al al al -musanafah. Kata Sayyidina Umar aku suatu hari mendengar Rasulullah pernah bersabda Apa yang beliau sabdakan kata Sayyidina Umar Beliau bersabda binia. Nah, ini hadis yang populer sekali ya bahkan sering kita dengar setiap ada ceramah setiap ada pengajian ya pasti mengutip seringlah bahkan anak-anak kita mungkin sudah hafal ini. nah itu ini hadisnya ternyata itu dipilih juga oleh Imam <tuk> Nawawi sebagai uh, masuk dalam kitab karangannya yaitu Al bahkan <tuk> <tuk> diletakkan di urutan uh, hadis yang pertama di kitab beliau, "Innama Amalu Biniyat, kenapa? Kok sampai diletakkan di urutan pertama karena beliau memandang ya, semua urusan, semua amal perbuatan manusia itu eh, tergantung niatnya." "Innama Amalu niat. bahkan disitu menggunakan kata inama Inama itu rencana pondokan angin pesat." Yang itu bahasa kerennya mungkin uh, hanya, atau ya, cuma itu, cuma bisa dengan itu. Yaitu itu namanya jadi sebuah spesifikasi, jadi semua perbuatan itu hanya karena niatnya. Jadi, sampean semuanya melakukan sholat melakukan haji mengeluarkan zakat berpuasa dan sebagainya itu tergantung niatnya jadi seakan-akan gini puasa, haji, zakat sholat dan seterusnya itu enggak ada nggak ada gunanya tanpa niat jadi niat itu menjadi semacam apa ya, kekuatan semacam pokok tolak-tolak ukur. Tolak jadi kalau niatnya tidak ada Atau mungkin niatnya keliru Atau niat cuma ya, Tidak sesuai dengan yang dimaksud Oleh pekerjaan itu sendiri Maka pekerjaan itu Seakan-akan tidak ada gunanya Atau batal Nah Ini perbedaan ulama sih Mengenai ini Indah lama lebih niat itu Kalau menurut Imam Syafi'i yang diikuti oleh banyak orang di Indonesia, Madrasafiyah. Indamal amalubindiat itu maksudnya adalah itu maksudnya adalah begini cara mengartinya. Angin bestine indamal amalubindiat Angin bestine indamal amalubindiat itu maksudnya piro Angin bestine indamal amalubindiat itu maksudnya amal, begini iku gak sah leka ono niati lek diniati misalnya sholat sampean takbir bareng ono ya ruku ya yor maju Fatihah ya sujud ya sampe tutup salam tapi sampean lali gak niat yo gak legal iki jurine Imam Syafi'i jogasoh jadi niat innamal amalu nawane adalah innama shikhatu innama amal lu maksudnya inama sifatul amal jadi sai amale yo yo amal tapi kasar sah gitu. terus enggak sejarah lalu ya di Makassar kan misalkan lakukan session wong kan kalau nah, kali makanya hati-hati sekali saking pentingnya niat sampai bab niat ini diletakkan oleh beliau yang nanti dalam urutan pertama termasuk ngaji kulok kita kita study ini mongko diniati mudah-mudahan niat kita ya ansar farouki Allah ansalridani Allah sehingga ilmu ini manfaat dan kanggo kulok dan kita study ya dan kan anak cucu. Amin. Namun menurut Maliki ini Innamal amalu ini Dimaknai Sempurna Jadi mungkin begini nanti Kalau ditanggap itu Innamal kamalul amali Atau Innamal tamamul amali Beniyati Memaliki tidak menganggap Niat itu sebagai Keabsahan Tetapi hanya menganggap Niat itu sebagai Kesempurnaan. jadi meskipun melakoni sholat, zakat, dan sebagainya walaupun gak ada niat secara khusus secara spesifik itu gak usah mamang tetap sah cuma menurut yang Maliki kurang sempurna nah, ini sangat perbedaannya sangat prinsip kalau Maliki menganggap niat itu penting cuma tidak terlalu penting artinya walaupun tembangnya juga sah hanya sebatas pada kurang sempurna atau kurang tol jadi sampean misalnya sholat ya wih sholat Gak ada niat imam syafi'i kan niatnya detail itu misalnya sholat tur niatnya aku tuh habis aku terus sholat Kenapa aku harus aku karena untuk membedakan sing salat ini, bawa aku ta koncoku ta panggoku ta wong rio nanti spesifik sekali itu menurut yang terus solat kenapa harus disebut solat karena kita solat bukan sedang ibadah yang lain bukan lagi zakat bukan lagi puasa bukan mengaji dan bukan apalagi main-main jadi kita memang niat solat betul setelah itu di di apa? diserahkan lagi oleh yang Syafi'i. Selain aku salat ada lagi yaitu fardu. Ini kalau hubungannya dengan fardu. Untuk apa? Pakai harus ada kata fardu. Ya karena kita salat fardu. Bukan salat sunat. Kan misalnya salat zuhur. Ya empat rakaat. Kan ada juga salat sunat yang mengkaitkan atau sholat subuh yang dua rakaat, koplia juga dua rakaat, batia juga dua rakaat, tahajud, dan seterusnya juga dua rakaat. Nah, itu kan mirip. Nah, untuk membedakan atau supaya tidak terjadi salah paham kok dikira salat apa namanya, salat sunat padahal kita itu salat subuh. Ya, berarti harus tiga kata kata subuh ke Iqardu plus subuh sisa jadi ke Iqardu untuk membedakan antara Iqardu dan Yur. terus terus tiga nama nama sholatnya yang subuh ya subuh kalau empat terkaat itu kan ada tiga empat terkaat isya tur dan asar nah supaya kita beda gitu antara hmm apa namanya kita itu sedang sholat apa zuhur apa asar apa isya ya, tidak bisa kita ngomong aku ini di waktu zuhur jadi berarti ya sholat zuhur oh, enggak kadang-kadang kan orang itu kan oh, maaf ada yang Kontok sholat ya jadi, misalnya Begini turu terus nggak sempat sholat isya terus akhirnya dikontohin di waktu zuhur nah itu kan berarti sholat isya sama-sama apa terkabat tapi bukan sholat zuhur tapi itu waktu itu jadi makanya penting sekali dijelaskan e, jenisnya itu Luhur, apa asar apa-apa isya. Jadi itu penting sekali bahkan kalau enggak seperti itu enggak sah menurut yang namun menurut yang maliki lihat enggak sedetail seperti itu jadi sampeyan sholat ish, terus wudhu terus keluar hajata terus takbir ya cukup ya karena, maklum itu sholat, nggak mungkin itu terus dolinan ya atau apa, anjang-anjang silat, nggak nah, mungkin. Yus, jelas itu sholat. Nah itu itu bedanya. Ya terserah dengan ikut yang safari Pokoknya ya harus serius kalau ikut, nggak boleh setengah-setengah. Kalau safari ya safari nyel kalau balik ya Mariki boleh dicampur paur saat pada. Monggo kita lanjutkan. Wa inna malikum lillahi wa inna ilaihi raji'un. angin amin pasti dite iku kutulis saben-saben wong, maot ay barang nawang niati sepo. Ini diperkuat lagi oleh kalimat selanjutnya dalam di sini. Ya, masih sama, in nama itu anggap pasti ini. Artinya, hanya Jadi, semua orang, atau amal yang dilakukan oleh orang manusia, umat itu tergantung niatnya. Hanya ditentukan in nama, hmm. hanya ya. lebih, lebih khusus, hanya ditentukan oleh niatnya. Bahkan, dilanjutkan oleh Rasulullah, Jadi, dikasih contoh ini. Famankanat hichratul inalillahi wassallamhi hichratul inalillahi wassallamhi siapa yang hichratnya itu uh, kepada Allah dan Rasulnya maka hichratnya juga kepada Rasulullah dan uh, kepada Allah dan Rasulnya maksudnya apa ini famankanat hichratul ini yang pertama famankanat hichratul ini adalah urusan niat kanat itu fiil mati artinya, artinya adalah memiliki zaman yang sudah Artinya apa? Om belum bicara kok. Sudah hijau Maksudnya sebelumnya sudah punya cita-cita, punya rencana, punya apa, semacam. Memang ini host ini beda kan? Memang. Lihat dan asam itu yang beda. Cuma dalam konteks ini tentunya. Ini eh, dimaksud di sini adalah asam. Jadi pernah pernah niat niat apa pernah punya maksud sebelum hijrah jadi sebelum hijrah sudah bermaksud nah, itu maksudnya Di, perlu diketahui azam azam itu maksud atau tujuan sebelum kita melakukan sesuatu misalnya sampean HP mobi ya nah, sampean punya niat punya maksud punya tujuan itu sejak di rumah sebelum berangkat ke warung kopi. Nah, beda kalau sampeyan isno embong sebelumnya belum punya tujuan apa-apa, enggak -apa, punya maksud apa-apa. Barangkus untuk warung kopi nah no embong udah mampir terus wis ngopi ah. Nah, itu, itu niat. Singkatnya niat itu maksud dan berbarengan dengan melakukan sesuatu. Kalau Azam itu Maksud yang mendahului Melakukan sesuatu Atau sebelum melakukan sesuatu Tapi dalam konteks yang lebih Umum Ini Nabi sampai mencontohkan Orang-orang yang hijrahnya Pernah terbesit Dalam hatinya Niat memang sudah ikut Rasul Rasul ngajak hijrah Ya usah aku melah hijrah Termasuk ut Allah dalam apian ya soalnya uang pengeniku waktu nongani Mekah kan Islam itu spiro akeh agai semacam kayak diintimidasi lah kehidupan orang Islam waktu itu sama orang-orang kafir. Nah supaya untuk ibadah yang lebih nyaman akhirnya Nabi yang aja bisa hijrah aja hijrah ngalih, pindah pindah nongani Medina karena rupanya Medina lebih terbuka ya walaupun di Madinah juga ada orang-orang non-muslim -orang tapi mereka lebih terbuka lebih lebih modern makanya Madinah itu Madinah itu artinya sendiri kota di masyarakatnya juga kota Madinah di Madinah itu artinya sendiri secara adalah kota dan Madinah Al Munawwarah ini kot, nama kota gitu. Jadi agak lucu. Kota yang namanya adalah kota. Madinah itu kota, tapi juga Itu nama gitu, nama daerah. Bahkan ini menjadi semacam apa ya? ikon. Jadi Madinah itu kan kota, terus masyarakatnya juga terbuka. Ya, umumnya lazimnya masyarakat perkotaan kan seperti itu, karena berbaur berbagai macam suku, berbagai macam ras, golongan. Jadi satu di sana, akhirnya mereka lebih terbuka, lain dengan di desa atau kampung. Kampung itu biasanya orangnya ya sebatas keluarga kecil kalau sudah perkotaan itu semua orang tuh blok-blok disitu makanya mereka terbuka nah kehidupannya seperti itu itu disebut kehidupan madani madani sendiri itu artinya adalah perkotaan atau uh, lebih populer disebut sebagai modern kenapa modern ya karena modern itu orang perkotaan itu kan lebih modern cara berpikirnya kehidupannya uh, mulai dari cara makan cara bergaul dan seterusnya itu sampai cara ibadah juga modern tidak seperti orang di desa uh, ya itu menginspirasi kita semua ya dari peristiwa ini Madani. sehingga diceritakan dari peristiwa apa, hijrah ini di kaum muslimin waktu itu hijrah itu disebut sebagai muhajirin atau orang-orang yang berhijrah dan mereka diterima diterima dengan lapang dada dengan 10 tangan terbuka oleh orang-orang madinah nah orang-orang yang menerima dengan lapang dada ini dengan sangat terbuka ini bahkan oleh nabi mendapat sebutan khusus yaitu disebut sebagai ansor ansor itu bahasa harfiah ya penolong artinya apa ya menolong orang-orang yang tidak punya rumah ya yang katakan mungkin pengungsian lah seri ditampung oleh orang-orang Madinah orang-orang yang mau peduli seperti itu disebut sebagai ansor kaum kaum ansor kaum peduli hmm. <tuh> baik lagi jika sebelumnya umatku ini ada yang terbesit di dalam hatinya keinginan untuk hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ya hijrahnya ya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lainnya. Tetapi sebaliknya, wamangkana di sebelum itu terbersih di telematinya yorek aku nanggone Medina wis aku melo hijro apa tujuan nih dunia karena urusan dunia yang nanti dia akan memperoleh misalnya mungkin-mungkin ini ya di-dia telematinya begini bersama di enak enakku sampai aku ngkototur untuk Mekah soalnya aku dari kenalan namanya Mekah dari keluarga besar sing Kebetulan, uh, tutulan atau produksi coba, misalnya nah, nanti tak tulang betina supaya aku dapat untung. Nah, itu kan tujuannya sudah enggak karena ini perintah agama, perintah rasul, tapi karena urusan bisnis. Nah, itu beda kalau seperti itu ya. Ini lanjutannya, Fajar itu ialah ya ganjaran ya oleh ganjaran bisnis itu tak oleh-oleh ganjaran to'at nang rasul nang Allah tadi nah, tahu nggak untuk bisnis tapi untuk urusan awim rohatin uh, ya yang dihubah hmm. misalnya wis tak terlalu menunggu nih maka aku gak direken ngelamar arek katawana sing direken wis nama wae melo hijrah sopeng ngerti cewek ekono ya open ya bisa menerima sepengerti namanya kau nah aku oleh jujur nah tujuannya siap ingin mono ya wajraik oleh wajraik cewek itu motor oleh jodoh nah, si, si, nah insyaallah seperti itu sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan perdana ini kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya chat atau komentar di kolom chat dan jangan lupa kalau suka dengan tayangan ini jangan dengan like ya biar juga di-share biar teman-teman juga tahu dan agar manfaatnya semakin semurahbah semakin umum ya Semakin banyak yang dapat mengerti dan kita terbuka saja. Ya. Kita terbuka, kita kita nggak menutup uh, kolom komentar. Silakan ajukan misalnya ada keluhan, ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ada segi kritik, saran dan sebagainya mongkod di kantarkan semuanya di itu aja yang bisa uh, kita belajar hari ini. Insya Allah kita akan uh, apa, lanjutkan pertemuan kedua di Rabu mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita belajar di hari ini mendapat perintah dari Allah dan bermanfaat di dunia dunia Allah. Allah. Al